Hai guys sebelum mulai jangan lupa like comment share dan subscribe ingat subscribe itu gratis jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Aku berharap mereka lebih kuat dari... Smash them. Oh All troops deployed. Setiap pelajaran adalah sebuah pelajaran. Tidak pernah puas berada di posisi kedua Setiap kekalahan adalah pelajaran uh. dan ninja yang mencuri <tose> konfu Salahan adalah sebuah pelajaran <SMAILENCIO> Jangan pernah puas berada di posisi Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan dobel genggarku? Jangan pernah puas berada di uh. posisi kedua. Bukan aku tantangan yang sebenarnya. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan double genggamku? Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya. tiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Oleh karena itu, lebih baik untuk <SILENCIO> lebih lama lagi. Killed. Tidak ada ninja yang mencuri kemampuan cempedak dengarku. Rasakan ini! Launch attack! Our turret has been destroyed. Luas berada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 pernah puas berada di posisi Our karena itu lebih baik untuk menerimanya. setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. yang pantas ditinggali lebih lama lagi. Been slain. Jangan pernah puas Berada di posisi kedua Setiap risalah Adalah sebuah pelajaran Apakah been yang, yang mencuri kemampuan ally has been slain. Attack. Our inhibitor turret is under attack. Tinggal lebih lama lagi. dan ninja yang mencuri kemampuan Doppel Genggarku. uh ah